Dia mengatakan setelah menjalankan kewajibannya bahwa 4% dari uh, skema satu dibayarkan. Ternyata tidak. Tidak seperti itu. Mereka belum bayarkan. Setelah saya yang didesak, diancam sama beberapa anggota saya, anggota saya juga bilang e, kalau uang saya tidak kembali, harta Bu akan saya ambil. Kasus gagal bayar koperasi nampaknya belum akan berakhir. Bah efek domino, dampaknya terus terjadi sambung menyambung seakan tak berkesudahan. Akhir November 2022, Bareskrim Polri akhirnya menetapkan dua tersangka dari koperasi simpan pinjam sejahtera bersama. Sementara ini, nilai kerugian masyarakat mencapai 9408 miliar. rupiah. Nilai kerugian diperoleh dari 2.350 anggota KSP Sejahtera Bersama yang melapor dalam kurun waktu Juli 2020 hingga Juni 2022. Diduga, dana macet lantaran salah urus keuangan dan digunakan untuk kepentingan pribadi. Di Semarang, Polda Jawa Tengah juga mengungkap kasus serupa. AH, Ketua Koperasi Simpan Pinjam Giri Muria Group, digelandang sebagai tersangka, dengan dugaan merugikan dana masyarakat sebesar Rp267 miliar. rupiah. KSP Giri Muria Group beroperasi di Kudus, Jawa Tengah sejak tahun 2015 dengan anggota 2.601 orang. Aha, si pendiri KSP Giri Muria Group diduga telah menyelewengkan dan menggelapkan dana anggota koperasi. Dana koperasi digunakan untuk membeli aset-aset tanah dan bermain saham. Dia menghimpun dana dengan mengiming-imingi kepada warga masyarakat Bunga daripada perbankan itu sebanyak 12% persen sampai dengan 15% per tahun Padahal normatifnya dari OJK saya sampaikan, itu sekitar Anggota KSP Sejahtera menggeruduk kantor pusatnya di Jalan Pajajaran Kota Bogor. Ratusan anggota koperasi hilang kesabaran gara-gara tak bisa lagi menarik uang simpanannya. Koperasi ini beranggotakan 170.000 orang tersebar di beberapa wilayah di Indonesia. Nilai dana simpanan masyarakat yang terkumpul ditaksir mencapai 8,8 triliun rupiah. Koperasi Simpan Pinjam yang didirikan tahun 2004 ini tak sanggup lagi mengembalikan dana simpanan anggota sejak Agustus 2020 lalu. Dua tahun terkatung-katung tanpa kejelasan pengembalian dana simpanan, anggota akhirnya menangkap dan menggelandang petinggi KSP Sejahtera bersama ke Bareskrim Polri pada 24 Mei 2022. Anggota menganggap pengurus KSP Sejahtera ...tidak memiliki itikat baik kepada anggota. Pengurus koperasi di Tengah Rai juga masih terus bergerilya... ...merayu anggota untuk menambah simpanan uangnya. Trikora Siman adalah seorang pensiunan... ...yang menjadi korban koperasi sejahtera bersama. Ia bersama anggotanya mengalami kerugian sebesar 2 miliar rupiah. Mei lalu, secara tanpa sengaja korasimanjuntak bertemu dengan Iwan Setiawan di sebuah gerai restoran Iwan Setiawan tak lain adalah ketua pengawas KSP sejahtera Mbak hilang di telan bumi selama ini Iwan Setiawan selalu kucing-kucingan dengan anggota yang ingin bertemu dengannya gagal bayar sejak Agustus 2020 akhirnya Pihak pengurus dan anggota KSP Sejahtera menempuh jalan damai dengan skema penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKP. Sesuai kesepakatan, pembayaran dibuat dalam 10 termin hingga akhir tahun 2025. Namun janji tinggal janji, pembayaran tidak terrealisasi. Seperti yang dialami oleh Andi Krisman Dayana, ia bergabung dengan menitipkan dana 500 juta rupiah melalui cabang Bintaro sejak Agustus 2018. Terakhir kali Andi menerima bagi hasil atau bunga dari simpanannya pada Juni 2020 sebesar 4,4 juta rupiah. Dan sejak itulah ia tidak lagi menerima kucuran bunga simpanan sama sekali. Bahkan uang simpanan berjangka miliknya tidak bisa dicairkan. Andi bahkan merasa ditipu sebab namanya dilaporkan sudah menerima cicilan pembayaran. Namun faktanya tidak spesial pun ia terima. Dia mengatakan setelah menjalankan kewajibannya dengan memenuhi eh, kewajibannya untuk menyelesaikan PKPU yang sudah ditetapkan. Bahwa 4% dari eh, skema 1 dibayarkan. Ternyata tidak. Tidak seperti itu. Mereka belum bayarkan. Ini buktinya. Saya dinyatakan dibukukan dicatat sebagai sudah dibayar. 20 juta 700 sekian. Saya sudah dibayar pada bulan sekian. Tapi pada kenyataannya belum. Ada. Belum sama sekali dan itu ribuan orang menyatakan seperti itu. Nasib Wira Harmoni anggota lainnya justru lebih buntung lagi. Gara-gara tergiur suku bunga simpanan yang tinggi, ia bahkan menarik dananya dari sebuah bank swasta nasional. Awalnya dana Rp1 miliar rupiah ia pindahkan ke KSP Sejahtera hingga akhirnya ia terus tambahkan hingga hampir 5 miliar rupiah Sesuai kesepakatan Wira akan menerima pembayaran dengan cara dicicil dalam 10 termin Pembayaran tahap pertama dimulai Juli 2021 dan dijanjikan lunas pada Desember 2025 Namun nyatanya skema itu hanyalah hitung-hitungan di atas kertas belaka Faktanya sungguh jauh panggang dari api. Sampai sekarang berarti uangnya Pak Wira tertahan 5 miliar itu oh ya iya. Pak? Ya? Oh, okay. Karena ya, posisinya setelah PKPU setelah, kan ada perhitungan PKPU posisinya. Akhirnya sampai putusan itu PKPU itu ada skema pembayaran, itu tidak ada bunga lagi, sudah, sudah dimatikan. Sengkarut KSP Sejahtera Bersama sebenarnya sudah ditangani dan disupervisi langsung oleh Satgas Koperasi Bermasalah yang dibentuk Kementerian Koperasi dan UKM. Namun sayangnya, supervisi ini justru berbuntut kisru. Anggota tidak puas dengan penanganan Satgas, lantaran tidak bisa menjamin dananya segera kembali. Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama berdiri tahun 2004 dengan nama semula Koperasi Serba Usaha Sejahtera Bersama. Koperasi yang berdomisili di jalan pajajaran Bogor ini terus berkembang hingga memiliki 70 cabang di Pulau Jawa. Di laman situs KSPSB nampak jelas koperasi ini begitu gencar menawarkan beragam platform simpanan. Setidaknya ada delapan jenis simpanan yang masing-masing memberikan suku bunga cukup tinggi. Di situs website resmi kooperasi sejahtera bersama ini, jika kita melihat secara sesama bahwa terlihat kooperasi ini menawarkan sejumlah penawaran penawaran paket simpanan jangka panjang yang cukup menarik. Jika kita lihat dalam situs website yang tertera dari kspsb.id bahwa ada sejumlah tawaran, misalnya saya di sini terdapat simpanan autosave, kemudian terdapat ekstrasave easy trip dan juga hingga tabungan pendidikan sejahtera. Nah sebetulnya kalau kita lihat dari brosur-brosur online yang terpampang nyata di website kspsb.id ini, maka kalau kita cermati dari brosur-brosur ini ternyata masing-masing jenis simpanan ini memberikan iming-iming yang menarik. Tidak hanya iming-iming pengembalian imbal jasa uang, namun juga iming-iming hadiah seperti kendaraan dan juga Paket wisata liburan misalnya saja kami tunjukkan untuk simpanan auto safe ini menawarkan hadiah langsung kendaraan motor roda 2 Namun dengan syarat calon anggota ini dapat menabung sebanyak 100 juta sampai dengan 200 juta rupiah Nah sedangkan untuk para anggota yang ingin mendapatkan hadiah mobil dengan jenis mobil Avanza hingga mobil Alphard ini dapat memberikan simpanan dana antara 1,2 miliar hingga 7 miliar rupiah. Jika kita lihat bahwa di brosur ini bahwa memang didesain dengan warna yang cukup menarik, kemudian dengan kata-kata yang cukup menarik, minat daripada calon anggota ataupun calon nasabah dari Koperasi Sejahtera Bersama sehingga sampai dengan hari ini, Koperasi yang sudah berdiri sejak tahun 2004 ini dapat menjaring anggotanya dengan total anggota 170 ribu orang dengan akumulasi dana simpanan hingga 8 triliun rupiah. Dalam praktiknya, Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama tak ubahnya seperti perusahaan multi-level marketing Koperasi ini merekrut tim marketing khusus untuk menjaring anggota-anggota baru. Novita adalah salah satunya. Bergabung menjadi anggota sejak Mei 2016. Akhirnya, Novita menjadi tenaga marketing di Koperasi Sejahtera. Sejak tahun 2019 hingga 2020, ia sudah merekrut 145 anggota baru dengan nilai simpanan 1,5 miliar rupiah setiap berhasil menempatkan dana 100 juta rupiah dari anggota baru, Novi, kebagian jatah 100 ribu rupiah. Semenjak terjadi PKPU, tabungan TRS yang sudah jatuh tempo itu tidak bisa dicairkan dan tidak bisa diambil sama anggota-anggota saya yang sudah jatuh tempo. Makanya, di saat saya e, diminta sama anggota, uangnya dikembalikan dan keadaan koperasi mengalami PKPU atau namanya gagal bayar ya saya terus didesak dong ya didesak dan diminta uh, mana uang saya, mana janjinya, mana yang telah uh, disepakati dulu nah, karena hal terjadi seperti ini saya memohon dong ke kepala cabang, ke kantor cabang, ke, ke kantor pusat pun saya datangkan. Nah, setelah saya dan didesak, diancam sama beberapa anggota saya, bahkan saya mau dilaporkan ke polisi, ya bahkan saya, anggota saya juga bilang, e, kalau uang saya tidak kembali, harta Bu Novi akan saya ambil. Ya, uang tidak seberapa tapi ancaman saya besar. Ya, Siki saya pernah. Harga diri saya juga hancur. Trikora, Andi, Novita dan Wira hanyalah segelintir korban dari 900 anggota yang melaporkan kasusnya ke Bareskrim Polri. Total kerugian yang dialami para korban mencapai 250 miliar rupiah. Kuasa hukum korban menyebut sebelum membuat laporan pengaduan ke polisi ia sudah bolak-balik mendampingi kliennya bertemu dengan pihak Kementerian Koperasi. Namun apa daya usaha itu tidak membuahkan hasil hingga kini. Anggota KSP Sejahtera tidak pernah tahu musabab dana koperasi nyangkut. Menurut kacamata Herwanto, Satgas koperasi bermasalah yang dibentuk pada 11 Januari 2021 lalu tidak memberikan solusi apapun. Sebab, sejak keputusan homologasi pada 9 November 2020 hingga awal tahun 2023, kliennya belum menerima pembayaran sepeser pun dari KSP Sejahtera. Sampai pengurus dan pengawas eh, pengawas ya, ketua pengawas dan anggota pengawas ini jadi tersangka, itu kan saya menilai bahwa kegagalan dari kementerian seharusnya tidak ada yang jadi tersangka kalau kementerian mampu mengatasi eh, permasalahan antara anggota koperasi dengan pengurus kooperasi. Nah, jadi artinya orang mau bicara masalah skema selanjutnya dan sebagainya, orang sudah sudah apa? Sudah muak, sudah nggak percaya lagi. Okelah okay kalau dari skema sekian panjangnya itu lima tahun itu eh, ada penundaan atau gagal pembayaran mungkin sampai skema lima lah ke atas. Lah skema satu aja sudah gagal pembayaran. Dua nggak ber... artinya orang udah, wah oh, begitu diputus untuk melaksanakan skema, satu aja sudah bermasalah. Untuk mendapat terang informasi soal gagal bayar ini, realitas meminta konfirmasi ke pengurus kooperasi sejahtera bersama, namun hingga akhir Desember 2022 pihak pengurus tidak kunjung memberikan waktu. Coba bikin surat mbak gitu, kita udah bikin surat, tapi beliau juga ngomong, tapi juga coba kirim by email juga ya mbak ke humasnya ya, udah kita udah coba kirim email ke pihak humasnya dari tanggal 6 Desember ya. tapi sampai sekarang belum ada balasan juga Pak makanya kita kesini hari ini ya. gitu. dari pimpinan uh -oh. kami diperintahkan misalnya ada wartawan belum boleh komponimasi dulu di lokasi kantor KSP Sejahtera kini terpasang pengumuman sita oleh pihak kepolisian Selain menyita kantor pusat di Jalan Pajajaran nomor 1... kepolisian juga menyita hotel yang terafiliasi dengan KSP Sejahtera, meski sudah berstatus di Sita. Namun, hotel ini masih aktif beroperasi. Perlu waktu hingga dua tahun lamanya. Kasus dugaan penggelapan dana anggota kooperasi sejahtera bersama diproses. Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Baris Polri menyebut, kooperasi ini menawarkan suku bunga begitu tinggi hingga 13% per bulan. Dengan cara inilah jumlah anggota terus bertambah dengan cepat. Tidak hanya pasal penggelapan, penyidik juga menjerat dua tersangka kasus ini dengan pasal tindak pidana pencucian uang. Kalau kita tetapkan semua tersangka yang menikmati hasil kejahatannya, ini akan berjumlahnya sangat banyak. Karena itu, kita tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka lain. Nah, hanya kita memposisikan dulu siapa sih tersangka utamanya dalam hal ini. adalah orang yang punya pemikiran utama menggerakkan kejahatan ini. Nah, itulah yang kita kejar. Setelah kita gelarkan bersama nah kita temukanlah bahwa tersangka utamanya atau king teng atau otak di belakangnya tindak pidana ini ada kedua orang ini gitu loh kira-kira seperti itu sementara yang lain tuh ada yang hanya sebagai boneka hanya sebagai nomine hanya sebagai marketing yang semuanya sebetulnya terlibat semua terlibat tapi mereka ini digerakkan ini kan karena ya itu tadi karena pekerjaannya gitu kan ya e, yang karena e, digerakkan oleh kasar apa ya nah, bisa dibilang Pemikiran-pemikiran uh, dari kedua orang ini. Dalam operasional KSP Sejahtera Bersama, penyidik menemukan adanya nasabah layaknya perbankan. Ini yang kita masih uh, debatable soal ini ya. Makanya tadi saya katakan bahwa anggota kooperasi itu uh, ada berapa sih sebetulnya gitu loh. Nasabahnya ada berapa sih? Apakah itu semua termasuk anggota? Padahal kita sama-sama fahamlah bahwa koperasi itu adalah dari anggota untuk anggota gitu ya. Tapi ternyata di situ juga ada nasabah. Ini peraturan-peraturan yang berlaku ini ya silahkan dikonfirmasi ke kementerian yang, yang berwenang lah. Uh, sehingga ada perbedaan antara jumlah korban yang kita apa, kita temukan dengan jumlah korban yang disampaikan oleh uh, pihak pengawas kooperasinya. Nah ini secara Uh, dan ini saya rasa wajar gitu loh, karena perbedaan pendapat bahwa yang namanya koperasi itu ada anggota ada nasabah gitu loh ya. Nah yang mana yang diperbolehkan nanti silakan tanyakan sama pihak kementerian. Kita sendiri merasa bahwa uh, para korban adalah semua orang yang menginvestasikan dananya di koperasi itu sendiri. Kasus gagal bayar simpanan di koperasi menjadi sebuah fenomena. Satu persatu koperasi bermasalah terus bermunculan. Deputi Bidang Perkoperasian Kementerian Kooperasi dan UKM menyebut praktik kooperasi yang berjalan saat ini sudah melenceng jauh dari jati diri kooperasi, sebab praktiknya sudah mengarah pada praktik shadow banking. Memang kita lihat dalam prakteknya ini apa kooperasi-kooperasi yang tidak menjalankan prinsip-prinsip nilai-nilai dan jati diri kooperasi. Ini yang saya ingin katakan bahwa sebagian dari praktek kooperasi bermasalah ini, ini terindikasi menggunakan kooperasi sebagai jubah untuk mereka melakukan praktek-praktek dana masyarakat yang, sebenar, yang kemudian pemanfaatannya yang seharusnya dikembalikan dalam bentuk pembiayaan kepada anggotanya, yang nyatanya lalu ini tidak uh, tidak berjalan sesuai dengan seharusnya ini yang saya katakan bahwa praktek-praktek seperti ini yang kemudian ada beberapa pihak menyebut sebagai pseudo banking atau praktek investasi bodong dan ilegal ini saya kira juga uh, apa menjadi perhatian kami untuk uh, bagaimana praktek-praktek ini uh, dapat kita uh, eliminir. Kini, pemerintah masih terus menggodok rancangan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Anggota Panitia Kerja RUU P2SK, Muhammad Misbakun menyebut, otoritas jasa keuangan harus mengawasi penghimpunan dana dari koperasi Berkaitan dengan kooperasi simpan-pinjam yang menghimpun dana dari anggota maupun non-anggota nanti pengawasannya di OJK Karena kita beranggapan bahwa ada masyarakat yang dananya dikelola oleh pihak lain Yang kemudian kita ingin tahu bagaimana tata kelolanya Walaupun dalam sebuah entitas dalam bentuk badan usahanya koperasi Sehingga kita kepingin tahu investasinya akan kemana memenuhi tata kelola apa tidak. Jangan sampai kemudian mengambil dana masyarakat, menyalurkannya ke masyarakatnya itu kita tidak tahu. Namun kebijakan yang tengah disiapkan oleh pemerintah ini dianggap salah kaprah oleh pengamat koperasi Suroto. Maraknya kasus gagal bayar koperasi sejatinya menjadi alarm penanda bahwa pengawasan atas lembaga ini sangat minim. Di koperasi Selama ini tidak ada sistem penjaminan dana simpanan. Dan celakanya, bahkan dalam pembahasan RUU P2SK, pemerintah dan legislatif juga tidak mengakomodasi sistem penjaminan simpanan tersebut. Di RUU P2SK ini koperasi tidak direkognisi untuk mendapatkan lembaga penjaminan. LPS itu loh, lembaga penjamin simpanan. Terus, aneh kan? Padahal katanya kooperasi-kooperasi yang sekarang ini sedang bermasalah ini, gagal bayar ini, terjadi. Tapi kenapa kok kooperasi ini tidak direkognisi justru di RUP2SK ini? Nah terus, ini kan berarti kan bentuk diskriminasi, Mbak. Nah ini OJK ini mau mengambil alih itu, mengintervensi itu. Kan aneh. Maksudnya yang seharusnya diperlakukan sama, ini diperlakukan beda. Contoh LPS sama bailout tadi harusnya kan haknya itu sama. Ini malah tidak diakui dan tidak diberi. Lalu nah, kemudian, untuk yang seharusnya dibedakan dalam hal pengawasan, ini malah disamakan mbak. sama bank. Menurut data Badan Pusat Statistik, hingga akhir 2021, jumlah kooperasi aktif tercatat sebanyak 127.846 unit ...dengan jumlah anggota lebih dari 25 juta orang. Namun hingga kini tidak ada data pasti... ...berapa jumlah koperasi yang tergulung badai gagal bayar. Pendiri Gerakan koperasi Indonesia, Bung Hatta... ...barangkali miris melihat kondisi saat ini. Nilai-nilai ekonomi kemasyarakatan justru hancur... ...di tangan pengurus-pengurus pengurus Aji Mumpung yang tidak profesional. Anggota kooperasi... Siapapun itu, tidak boleh berdiam diri. Anggota koperasi adalah tuan di lembaganya sendiri. Fungsi pengawasan internal dengan rapat anggota tahunan dan pelaporan kepada anggota harus rutin digelar demi transparansi kerja koperasi yang sehat.